Selamat datang kembali di channel Pintu Informasi. Di sini kita akan membahas tentang makhluk mitologi, Jin. Tapi sebelum masuk ke pembahasan ada baiknya dibantu subscribe dulu ya. Dan bunyikan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi terkini dan hal-hal penting lainnya. Berbicara mengenai makhluk astral dan makhluk mitologi tentu kalian sudah mengenal yang namanya, Jin. Cerita asal mula makhluk gaib ini berasal dari negara Arab. Istilah Jin sangat populer di kalangan manusia. Bahkan Jin telah menjadi ikon di dunia perindustrian game. Makhluk ini sangat legendaris bahkan lebih terkenal daripada naga atau elf. Jin adalah makhluk semi-supernatural yang biasanya menonjol dalam tradisi dan kepercayaan rakyat. Menurut kepercayaan Islam, mereka biasanya digambarkan sebagai makhluk perkasa dengan kekuatan fenomenal. Ada beberapa teori mengatakan bagaimana terciptanya makhluk ini. Sebagian besar sumber mengatakan bahwa mereka diciptakan oleh Allah yang menggunakan sahara dan angin bulan laut untuk membentuk mereka. Ada yang mengatakan juga jin diciptakan dari api yang berkekuatan magis tanpa asap. Menurut kepercayaan tradisional Islam, Malaikat diciptakan pada hari Rabu dan Jin pada hari Kamis. Dan mereka hidup di bumi selama seribu tahun sebelum manusia akhirnya diciptakan. Di dalam Al-Quran Surah Al-Jin 72 menjelaskan bahwa Jin telah ada setelah bumi diciptakan. Jin adalah makhluk yang kuat dan arogan. Tetapi secara umum asal-usul mereka masih agak kabur. Kepercayaan Jin yang paling dipercaya berasal dari negara Islam yaitu Arab. Pada saat itu mereka dianggap sebagai makhluk gaib yang tidak terlihat. Dikarenakan Jin mempunyai kekuatan magis yang kuat. Mereka bisa menyerupai binatang dan mengubah-ubah fisik mereka sesuai dengan kehendak mereka. Bangsa Jin dianggap bisa membawa kutukan kepada manusia. Seperti kebanyakan makhluk mitos lainnya. Jin ini diceritakan dengan berbagai macam versi, tergantung daerah dan tempat budaya masing-masing. Di dalam mitologi Arab jin ini ada beberapa versi. Menisalnya jin api yang menghuni tanah dan gurun dan mereka juga tinggal di daerah pekuburan. Dan juga tinggal di tempat-tempat yang telah ditinggalkan oleh manusia. Dan berperilaku bermusuhan dengan manusia. Jin yang pertama diciptakan Allah adalah jin yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Mereka juga dapat mempengaruhi manusia yang percaya kepada mereka bahwa mereka bisa mengabulkan permintaan manusia dengan imbalan yang sangat mahal. Sebaik-baiknya jin, sejahat-jahatnya manusia, artinya jin yang baik itu sama dengan manusia yang jahat. Jin akan selalu menggoda umat manusia sampai akhirnya manusia akan tersesat dan melupakan Allah. Sebagai penciptakannya, ada lagi cerita jin yang dipercaya sebagai malaikat pelindung yang selalu mengikuti dan menjaga manusia. Manusia Hal ini banyak dipercaya di kalangan manusia. Yang hal sebenarnya jin itu tidak ada yang mengikuti bahkan menjaga manusia. Yang ada jin ini malah akan menyesatkan. Allah telah menciptakan jin sebagai makhluk yang pertama yang berada di surga. Lalu makhluk kedua yang diciptakan Allah adalah malaikat dan yang terakhir adalah manusia. Allah menyuruh jin untuk tunduk kepada manusia. Tetapi jin tidak mau tunduk. Jin berkata, Mengapa aku harus tunduk kepada manusia yang diciptakan dari tanah? Derajatku lebih tinggi, aku diciptakan dari api tanpa asap. Disinilah awal jin dibuang ke neraka selamanya. Mari kita lihat sedikit penjelasan jin dari Ustadz Kondang Abdul Somad. Apakah ada orang yang bisa bercakap-cakap dengan jin? Ada dua kemungkinan. Pertama, karena ilmu dan imannya. Tolong setelkan mikrofon ini berdenging-denging. Story pertama karena ilmu dan imannya macam Nabi Sulaiman alaihissalam, bisa dia bercakap dengan jin Ibrid. Wa kala Ibridum min jin, berkatalah jin Ibrid. Anaati kabhi aku bisa membawa kursi Balkis dari Yaman ke Palestina Pembelaan sebelum kau tegak dari tempat dudukmu. Yang kedua dia mungkin bisa berkonsultasi dengan jin karena dia punya jin. Jadi kalau ada orang bisa menengok jin bangga, ustaz Soat, ya, soalnya ini bisa menengok genderuwo, bisa menengok suster ngesot, bisa menengok... Bapak mesti ruqyah Karena saya tengok ini bukan karena iman dan amal solehnya Tapi jin itu sudah masuk ke matanya Kalau ada anak kita mengaku Nangis-nangis dia selalu menengok Jangan bilang dia mengada-ngada Boleh jadi jin sedang masuk ke matanya Maka dia di ruqyah syariah